kami akan menyebutkan beberapa kisah yang ada pada masa Rasulullah SAW tentang amal-amal sahabat ternyata para sahabat itu kreatif beramal dalam hadis yang sahih diriwatkan oleh murid Imam Bukhari yaitu Imam At-Tirmizi disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah Buraidah adalah sahabat yang terakhir wafat di daerah Khurasan Khurasan itu Irak hari ini Apa kata Buraidah Suatu kali Rasulullah SAW alaihi wasallam mendengar seorang yang يقول mendengar ada seseorang Ketika masuk masjid, berdoa dengan pembukaan yang luar biasa Apa pembukaan yang dia gunakan? Sepertinya remeh, anak kecil pun mungkin hafal Orang itu berdoa dan terdengar oleh Rasulullah Allahumma inni as'aluka ya, Dalam riwayat lain, Allahumma inni ushiduka La ilaha ila antal sepertinya digubah dari surat Al-Ikhlas siapapun diantara kita pasti hafal surat Al-Ikhlas lalu Nabi mendengar itu langsung mengatakan demi Allah yang mana di tangannya lah di genggamannya lah jiwaku nafsi fa wallazi nafsi biadihi demi zat Allah yang mana jiwaku dalam genggamannya sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan memanggil nama-nama yang agung bi ismihil azam dengan nama-nama yang agung allazi idza du'iya bihi ajaba Wajda su ilabihi aoto. Yang mana jika ada seorang hamba berdoa menggunakan nama-nama ini, maka Allah akan menyahutnya. Jika dia meminta, Allah akan menjawabnya. Jemaah kaum muslimin yang memuliakan Allah, Allah itu buat perumpamaan jika kita dipanggil dengan bukan nama yang kita suka, kita tidak menghadap tidak menoleh, kita punya nama Abdullah, terus ada orang panggil hei, hei kita tidak akan nyahut. orang panggil, hoi, hoi kita tidak akan jawab tapi kalau orang panggil hei Abdullah kita mungkin mikir-mikir lagi Abdullah mana nih maka Abdullah yang punya karakter sifat-sifat tertentu jika kita perinci sifatnya, Allah akan tertarik dengan doa orang begini. Seperti kita mengatakan, "Eh hey, Pak Kiai, eh hey, Pak Polisi. Hei Pak, Pak, kita sebutkan jabatan-jabatannya, mereka senang." Apabila ada orang memanggil kita dengan nama yang dulu masyhur di masa kita kecil, kita langsung curiga, "Wah, ini teman dekat. Ini teman lama." Begit juga telah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan pertanyaan Hal ta'lamu Hal ta'lamu lahu samiyya Apakah engkau tahu bahwa Allah mempunyai nama? Oleh kerana itu Rasulullah ketika masih di Makkah Dalam satu riwayat dikatakan Riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari Dalam tafsir tabari dengan sanad yang bersambung kepada baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nabi ketika sujud Waktu itu belum ada bacaan Subhanallah bihandi Solatnya juga masih baru solat malam Berasarkan surat Al-Muzammil Nabi ketika solat atau sujud Beliau mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim Dan Nabi saat itu mengeraskan bacaannya Ternyata ada intel-intel musyrikin Ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh seorang Muhammad bin Abdullah. Terdengarlah oleh intel musyrik ini. Maka dia berlarian mengabarkan kepada petinggi-petinggi musyrik di Mekah. Muhammad katanya bertuhankan satu. Tapi dia memanggil dua sosok, dua sifat. Satu Rahman, satu Rahim. Berarti Muhammad itu juga musyrik. Itu kata-kata orang musyrik yang jahil Maka besok ramailah Kota Mekah, Karena Nabi Muhammad pun dikatakan Bertuhankan dua Di saat itu turunlah Dua atau tiga ayat terakhir Surat Al-Isra Kulidu'ullah Awidu'urrahman Ayyama tadau Falahul asma'ul husna Sampai akhir ayat Allah mengatakan hai hey Muhammad, Kul katakanlah ud'u Allah panggillah Allah dengan nama Allah. Awidur Rahman atau engkau memanggil dengan namanya Ar-Rahman. Dengan mana saja engkau memanggilnya falahul asmaul husna. Dia mempunyai nama-nama yang banyak, nama yang indah sangat luar biasa. Namun disebutkan di ujung ayat janganlah engkau terlalu keras ataupun terlalu lembut. Inilah asbabun nuzul terjadinya turunnya ayat ini Surat Al Isra. Jemaah kaum Muslimin yang mukhan Allah. Oleh karena itu, ulama kita kemudian merumuskan bahawa Allah itu dapat dipanggil dengan nama yang spesifik jangan hanya minta sesuatu yang spesifik minta sesuatu yang terperinci Allah maha tahu isi kalbu kita kita minta jelas ataupun tidak jelas Allah tahu maksud kita maka memintalah dengan nama yang jelas nama yang lengkap jangan cuma Ya Allah katakan Allahumma inni as'aluka Ya Allah bi'annaka antal ahadu somadu ladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufan ahad kita semua hafal itu Tidak mampu berbahasa Arab Katakan dalam bahasa kita masing-masing Allah mengerti semua bahasa Dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim Disebutkan Begitu juga di riwayat Tirmizi Ahmad dan lainnya Dengan berbeda-berbeda riwayat dan reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Nabi mengatakan Nama yang jika dengan nama itu Engkau memanggil Allah Allah akan menjawabnya Disebut Al-Ismul A'zam Dan itu ada pada ayat kursi Dan pembukaan Al-Imran Alif Lam Mim Allahu La Ilaha Illahu Al Hayyul Qayyum Kebanyakan ulama ahli zikir Mengambil cuma Allahu La Ilaha Illahu Al Hayyul Qayyum Tapi ulama ahli rahasia mereka juga berdoa dengan huruf Alif lam, mi. Mereka yang mengerti Mereka bertawassul dengan nama Taha dan Yasin Jadilah Salawat Al-Badar Maka Allah Maha Luas Namanya sangat banyak Dengan mana saja kita berdoa Yang penting hati hadir saat meminta Itulah yang disebut Al-Ismul-A'zam Mari berdoa dengan adab Pertama panggil dia Pujilah ia Salawatlah kepada kekasihnya Lalu sebutlah apa hajat kita Ditutup lagi dengan memujinya Salawat kepada Rasulnya InsyaAllah doa kita walaupun tidak sempurna Diangkat ke hadiratnya. Nasolullah ayubarika lana Walakum walisa ilil muslimin ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميع عبادتنا ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وزيننا بستره الجلال ونسأل الله أن يغفرنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أدعوا الله بإسمه العظم يجيبك وأتى بك بما هو عظيم استغفروا أيها المسلمون وتوبوا إليه إنه هو الغفار إنه هو الغفور إنه هو الرحيم